Oleh karena itu guru dari Al-imam ash-shafi, beliau adalah Al-imam ummalik rahimahullah mengatakan al istiwa ummalum wal keifumajuhul. Istiwa maknanya adalah maklum, maknanya di dalam bahasa Arab kita semuanya tahu, yaitu meninggi. Wal keifumajuhul tapi bagaimananya kita tidak tahu. Makanya tadi kita katakan Kalau ada yang bertanya bagaimana Allah beristiwa Sesuai dengan keagungan Allah Kita tidak tahu Bagaimana Allah turun sesuai dengan keagungan Allah Kita tidak mengetahui bagaimana Allah turun Tapi kita yakin Allah turun Sebagaimana Nabi mengatakan Kita mengetahui Yakin bahwasanya Allah beristiwa Sebagaimana Allah mengabarkan Tentang bagaimananya Allah tidak mengabarkan kepada kita Cuma kita yakin Sesuai dengan Kegagungan Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Kemudian alimah Mumalik mengatakan, wal iman nabihi wajibun wasualu an hubit Beriman bahasanya Allah beristiwa itu adalah wajib. Allah yang mengabarkan dan bertanya bagaimana Allah beristiwa itu adalah bid'ah. Tidak pernah diantara sahabat yang kita tahu semangat mereka dalam beragama semangat mereka dalam berilmu tidak ada seorang pun di antara mereka yang pernah bertanya bagaimana Allah beristiwa ya Rasulullah enggak pernah kenapa demikian karena mereka sudah membaca firman Allah laisa ka mitlihi tidak ada yang serupa dengan Allah Allah beristiwa dan istiwah Allah tidak sama dengan makhluk itu yang mereka yakini maka mereka tidak ada yang mengatakan kaifa istawa bagaimana Allah beristiwa ya Rasulullah